السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala, hawla, wala illa billahi al azim amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma innaka anta Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Hadrotul kiram para alim ulama para umara wabil khusus yang saya muliakan Bapak Bupati Trenggalek Haji Muhammad Nur Arifin Bapak Dandim 0806 Ketua DPRD Kiai Haji Mastur Ali Sekda Terenggale Kepala Kemenak, Ketua MUI Terenggale Ketua Ansor Gus Bahrul Munir Kiai Haji Seful Islam Kiai Haji Ryabah Mahbub pimpinan partai politik yang sudah hadir Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Arif Nahrawi dan ketua Bayangkari serta hadirin hadirat Ingkang Rawuh Muki-Muki pengajian di pagi yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah bisa menambah takorrup kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Allahumma Amin Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pengajian di pagi yang mulia ini betul-betul pengajian yang bagus Mengapa? Sebab perangkat pemerintah hadir baik sipil maupun militer dan masyarakat Trenggalek juga hadir begitu juga tokoh masyarakat serta para ulama yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan damai di negeri tercinta kita bumi Indonesia mudah-mudahan harapan kita semua terwujudkan dan menjadi masyarakat yang damai sejahtera masyarakat terenggalek pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya amin Allahumma amin yang kedua pengajian dari tadi sudah kita isi dengan istiwata dan doa tidak lain meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar bumi kita tercinta Indonesia dijauhkan dari balak dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan baik menimpa negeri secara umum maupun menimpa pribadi secara khusus. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah kalau kita melihat deklarasi anti-anarkis anarkis ini pula sesuatu yang sifatnya ekstrim kalau bahasa kita ini pula maksyiat kan deh. anarkis adalah maksiat manusia itu hadirin, ada kalanya berbuat baik, ada kalanya berbuat jahat berbuat baik ketika iman dia menaik dan berbuat jahat ketika iman mereka turun maka kita harus tahu agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa kita harus tahu apa saja pemicu yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat salah dan dosa kalau kita sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa kalau sudah satu berdosa Kemudian satunya berdosa, satunya berdosa. Masyarakat banyak bermaksiat pasti mengundang adab dari Gusti Allah. Adab zohir ataupun adab batin hadirin. Kadang kita sibuk dengan adab zohir. Nopo adab zohir niku Habib. Adab zohir niku give. musibah musibah yang sifatnya zohir, seperti gempa, tsunami, banjir, panas berkepanjangan, paceklik Apapun yang menjadi musibah bohir yang melanda umat yang mulia ini cuman yang kita lupa musibah yang sifatnya batin musibah mata hati kita gelap dari cahaya keimanan kepada gusti Allah gak merasa bahwasanya musibah bohir datang yang mengundang adalah kita hadirin gak merasa umat ini menjadi kacau gak pernah bersatu Penyebabnya adalah kita pribadikannya banyaknya bermaksiat kepada khusti Allah makanya kita harus tahu apa saja pemicu orang maksiat apa saja pemicu orang melakukan anarkisme dalam sebuah kitab disebutkan perlu kita ketahui dan kita hafal ada empat penyebab atau empat pemicu seseorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Panjenengan hati-hati dengan empat hal ini, sebab ketika kita melakukan satu saja, maka kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dosa, dan kita bisa menjadi orang yang mengundang adab dari Allah. Apa saja yang empat ini? Ulama mengatakan yang pertama, Al Jahlu. Al Jahlu ini bodoh kepada ilmu agama. Enggak paham mereka terhadap agama Islam terhadap syariat Islam mereka enggak ngaji. Mereka enggak pernah hadir ke majelis-majelis yang mulia semacam ini. Yang di pikiran mereka itu bagaimana mereka mengumpulkan duniawi dan tidak ada cahaya iman yang masuk ke dalam hati mereka. Akhirnya kalau orang enggak punya ilmu agama, mereka enggak terbimbing. Kalau sudah enggak terbimbing, yang ada di hadapannya adalah dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama al jahlu bodoh terhadap ilmu agama. Panjenengan ngelingi, orang-orang maksiat itu kan gara-gara gak tahu ancaman azab yang Allah persiapkan bagi mereka. Contoh, ada orang minum-minuman keras. Kenapa kok berani minum-minuman keras? Nggih, karena gak tahu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meminum minuman keras, 40 hari amal ibadahnya nggak diterima kalau mereka tahu ancaman semacam ini, gak bakalan mereka minum minuman keras atau berzina mereka berzina, main perempuan atau selingkuh satu dengan yang lainnya kenapa berani, kenapa maksiat sebab gak tahu ancaman yang Allah persiapkan bagi mereka apa ancamannya? dalam sebuah riwayat Rasul Wasallam, ketika Isra' wal Mi'raj hadirin ketika sudah Nabi naik ke atas Nabi diperlihatkan oleh Allah gambaran siksa ummat Nabi melihat diantaranya ada seorang yang makan daging busuk yang ada sebelah tangan kirinya dan membiarkan daging yang empuk yang ada di sebelah tangan kanannya yang kanan empuk harum dibiarkan yang busuk kemudian bau sebelah kirinya dimakan ini kan pemandangan yang tidak etis. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, niku sinten Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Haula min ummati ya Rasulullah." Niku ummati panjenengan Kanjeng Nabi. Siapa mereka? Kata Jibril, mereka adalah suami-suami yang punya istri sah tapi tetap selingkuh memilih wanita lain. sebentar sih, jangan cuma suami istri juga begitu, hadirin Merekalah para istri yang sudah punya suami yang sudah soleh, gennah tapi na'udzubillah jadi pelakor selingkuh dengan orang yang lainnya yang mengundang adab dari Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal itu semuanya amin, Allahumma amin lah kalau kita tahu ancaman semacam ini gak bakalan kita maksiat kepada Allah kalau sudah tahu belum lagi Rasul diperlihatkan orang yang biasa jajan, sanes jajan snack snack jajan dalam tanda kutip. Itu Nabi diperlihatkan ada satu orang yang digantung ke wali hadirin, ngapunten kemaluannya ditusuk. Nabi tanya, sinten itu siapakah itu wahyibin? Sintoni gue wahyibin itu mereka orang yang biasa jajan kan jeng Nabi. Mereka sudah tahu punya istri yang sah di rumah, tetap snack snack di luaran nih gue makanya hati-hati makanya jangan disalahkan like jenengan niku sering snack-snack di luar di gunting, bojo sampean nah, kenapa? percobaan azab gaya. maka dari itu kalau kita tahu ancaman-ancaman semacam ini Insya Allah seseorang tidak akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka penyebab pertama Al-Jahlu, bodoh atau tidak paham kepada agama Islam bagaimana ancaman yang Allah siapkan maka kita bisa hilangkan dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu kajian-kajian ilmu yang dengannya insya Allah kita mendapatkan cahaya iman agama islam amin allahumma amin lah di mana habib kita mendapatkan kajian islam itu kajian islam bisa panjenengan dapat di pondok pesantren banyak para kiai kita sudah kerjasama monggo kiai ada solawatan panjenengan hadir Kiai ada ngaji, panjenengan hadir. Kiai ada haul istighothah, panjenengan hadir. Saya tanya, "Mosok hadir angel, hadirin, angel apa? Buatan-buatan, mosok panjenengan hadir rugi. Buatan rugi oleh berkatan mosok rugi kan? G. Seng rugi biasanya ya ini, tapi subhanallah yang menyelenggarakan saja enggak rugi. Bukti ini nopo tiap tahun menyelenggarakan, bahkan lebih besar." menunjukkan yang dikeluarkan untuk jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pasti barokah makanya hadir pengajian-pengajian semacam ini tidak lain tujuannya agar kita selamat dari maksiat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita penjenengan, penjenengan semerap nombor, dan pembuatan pengajian saat ini itu pahalane kuatah semerap nombor, dan pembuatan? semerap nombor, dan pembuatan? Batan, soalnya jarang pengajian-pengajian ini oleh Panjenengan sama insya Allah istiqomah kepada pengajian yang lain. Saya yakin yang hadir ini kadang-kadang karena gak enak, gak enak aku karena atasan sing undang. Nino, batan, saya jujur, Tanggi. Tapi kalau untuk pengajian yang lain, tak tahu dek Lah, saya sekarang ngajak menghimbau kepada Panjenengan dengan pahala yang disiapkan oleh Allah dan rasul-nya Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan huduru ilmin, min alfi hadirnya kita di majlis ilmu itu lebih afdol lebih baik ketimbang sholat seribu rokaat. Alhamdulillah berapa seribu rokaat. Kalau yakin panjenengan suruh sholat seribu, kak bakal kuat kuat mu badan. Kau usah dijawab sekali anu sange seribu rokaat itu bayangkan seribu rokaat hadir sampai rong puluh, nah, istiqomah, kadang-kadang ini seribu, mek hadir to. Nabi mengatakan barang siapa yang hadir Nabi tidak mengatakan sing hadir tapi paham tidak hadir gak paham pun dapat kadang-kadang ini mau tengajeng mengajaknya apa jadi? tidak paham, tidak apa, habibnya ngamuk-ngamuk ada yang, sem yang, yang semacam itu, apakah dapat pahala? tetap dapat pahala Nabi tidak mengatakan yang hadir terus segar, kak tidur. buatan tidur pun panjenengan di majelis taklim mendapatkan pahala 1000 rakaat. Roka, Berarti sakit nggih, Hadir terus nawa itu tidur boleh. Monggo, nggih. kak apa-apa. Bismillahumma ahya wa Monggo, sing penting hadir pengaji ngajian. Lah, kulo panjenengan 1000 rakaat. Niku kuwatah napa sekedhik? banyak apa sedikit ah, lek panjenengan ngomong banyak berarti panjenengan kekayaan pahala lek menurutku loh seribu itu tergantung utangi panjenengan lek misalnya utangnya sepuluh ribu seribu ini gue kata namus lek utangnya panjenengan cuma 200, berarti seribu itu banyak apa sedikit banyak lek pertanyaannya panjenengan gak ada utang apa pembuatan ah bos ngaku sambil saya gini apa saja utangnya kalau utang, insya Allah nggak ada. Tapi kalau amal ibadah kobong kuatah. Apa diantaranya? Diantaranya satu hadis untuk yang laki, satu hadis untuk yang wanita. Untuk yang laki-laki ada hadis Nabi Muhammad yang kadang kita nggak sadar dengannya amal ibadah kita kobong, hadirin. Apa itu? Satu hadis Nabi mengatakan ketika kita masuk ke masjid, ke tempat di situ ingat kepada Allah kita nggak ingat kepada Allah kita ingat duniawi sampai ngomong di masjid urusan duniawi Nabi mengatakan mantakan lama di kalamid dunia di masjid siapapun orang yang ngomong duniawi di masjid apapun omongan duniawi bisnis di masjid ngomong orang yang ada suprafit pak, petung juta kelemah sampean ayo, tak teluk barang isi ada yang satu ngomong bahasan uh, urusan masalah politik di masjid apakah nggak boleh ngomong urusan politik? boleh, tapi tempatnya keliru Tempatnya jangan di masjid, keluar dari masjid. Kayak panjenengan melebet teng kamar mandi, beber saja ada di kunci, silo, Abdul Azizri, Falamanahu, nggak sakit namun batan. Lo oh, mau dzikiran? Lo bukan dzikirnya tapi tempatnya keliru. Apa ancaman orang-orang yang ngomong di masjid dengan urusan duniawi? Nabi mengatakan illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan nikukobong aman ibadah 40 empat tahun. Wah, wow, ketua anusan san sing us modelis, kau bongkar apa yang Kalau 40 tahun satu ucapan, kalau 10 berapa? 400 tahun hadirin. Lah kalau kita tidak menutup 400 tahun tadi itu utang-utang kita dengan hadirnya ke Majelis ini, sing pahalanya seribu, kita tutup pakai apa? Salat sunnah. Gak bakalan lepan jenengan, Sholat fardhu kadang subuh jam dulu, sholat sunnah dandan. Ayo ngaku, saya subuh jam dulu. Nah, apa puasa Senin kemis? Waduh, puasa Ramadan kadang ditinggal. Daud beb, puasa Daud beb, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ini uang terenggalek, sehari enggak, sehari enggak, sehari enggak. Atau bos, om memang, gih apa sedekah sedekah sulit hadirin orang sedekah itu ya sebab kenapa kok sulit sebab berkaitan dengan harta kalau kita sedekah kalau kita ibadah nggak berkaitan dengan harta itu mudah solat serga biasa puasa genah biasa ek di masjid biasa lek urusan sedekah pikiran se si, si sebentar sedekah kenapa karena saya mencari harta tadi itu sulit saya sedekahkan dengan pahala yang masih abstrak yang belum jelas. Makanya, orang soal sudah hadir, kalau sudah sedekah, ini upah besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan hadirin, kalau orang sedekah satu kali itu bisa mengalahkan tujuh puluh setan. Panjenengan kadang satu setan gak kuat, kewalahan, kan? Apalagi setan-setan yang ada di luar anarkis, anarkis menikulak gak setan lah itu kita nggak kuat ngalahkan satu tapi dengan sedekah panjenengan sudah ngalahkan tujuh puluh setan bahkan disebutkan buatan cerita ada satu orang waktu itu hadir ke pengajian seorang yang alim satu kiai lah lho kok pak Subhanallah ya ini membahas tentang fadilah sedekah ya ini mengatakan ketahuilah hadirin sedekah niku mana kosot saudah khotun tidak akan berkurang harta jika disedekahkan tapi nambah nambah orang ini terenyuh hatinya ya Allah subhanallah berarti untuk menggandakan uang gak usah ke Probolinggo nopo sedekah mawon cukup bangge terus yai mengatakan ketahuilah hadirin orang yang sedekah itu berarti mengalahkan 70 setan terenyuh hatinya ma Allah aku satu saja gak tahu ngalah gak tau menang, kalah terus, ini 70 setan aku kalahkan, akhirnya punya niatan, habis ini sedekah. setelah selesai pengajian, ngomong kepada yai, kabulkan yai, panjenengan jangan pulang dulu, saya mau ke rumah, saya nggak punya uang, tapi saya punya sembako yang lebih, kalau bertoleng meriki, panjenengan yang sedekahkan kepada fakir miskin. kata kyai, alhamdulillah, materiku masuk, monggo, yai, pulang, pulang. Ketika sampai di rumah ada beras sisanya dibawa. Ada nopo? Gula dibawa. Ada kecap dibawa. Odol kari separuh dibawa. karena Kenemenan semangat Kerupuk sisa separuh dibawa. Semua dibawa. Wis sampai akhirnya orang ini dalam riwayat bawa satu karung Hadirin. Siap dengan karungnya sudah di belakang. Bismillah, nawaitu sedekah. Subhanallah ketika keluar rumah di pintu onok bocone ngadeg ada istrinya di depan rotok Judas di sini keras pada ini kuat deireng wahasya Allah cerawatan dan lek dandanan gini kuning gini merah gini hitam koyek diantemi wong wes di depan di atas ngomong mau kemana saya mau ke masjid mau sedekah sedekah apa sisa sembako gak usah melarat sedekah, kau usah, kau usah sedekah. loh pahala ini besar Insya Allah dapat gandakan, gak usah, jajan. Lu, soalnya, kau usah. Mulai kerasul, kau usah, jajan. Waduh, kepoten halerin. terakhir, saya mohon dengan sangat, gak usah taruh balik ke masjid. Akhirnya balik ke masjid tanpa bawa sembako. Setelah di masjid, yai sudah nunggu. Ditunggu sama yai, datang loh Mana sedekahmu? Kata dia, enggak yai tadi sudah saya niat sedekah, saya sudah berani mengalahkan 70 setan tapi mae setan tekoh Nah iki aku kaalamae setan itu Luwe gede ketimbang tujuh, ketimbang 70 niku. Maka dari itu sedekah itu sulit. Lah kita mau sedekah kita mau sedekah niku kadang mikir-mikir hadirin. Coba saya tes panjenengan. Ayo ke acara semacam ini. Kabutan Jujur-jujuran, nggih. Ya. Acara semacam ini. Jenengan nyumbang jumbang Apalagi saya mewakili polres, kapolres mengatakan, insya Allah tahun depan diadakan acara yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, penceramahan Nisami. Tapi sing hadir wajib seratusan bayar. Jenengan datang nembobatan, pembatan. Paling tukang syuting, tukang terop. Tapi kalau balik, saya balik hadirin hadirat. Kapolres menghimbau kepada kita tahun depan, tempatnya sami pengajian, jamnya sama, penceramah sama, yang hadir dapat seratus ribuan. Jendengan hadir nombor tahan, wow, oh, terenggalek tutup pak, bagi-bagi duit. Nah, itu, medit nombor tahan jendengan, medit Lah, itu, lah kalau kita sudah sedekah enggak, kita sholat sunnah juga enggak. Kemudian kita puasa juga tidak untuk nutupi hutang yang cuman 400 tadi itu apa? Kalau tidak duduk dengan dengan para ulama di majlis yang pahalanya 1.000 rakaat. Ayo, terus jangan sampai ngomong berarti enak beb lek 1.000 kurangin utang gulung 400 tinggal 600. Besok kah surat subuh, beb? surat subuh, kah duhur, kah usah wes, dipendungi malah kesan banget. Lah yang semacam ini kita harus tahu. Bahwasanya hadirnya kita ke majelis semacam itu, maka mendatangkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, saya himbau: Panjenengan mulai sekarang keluar dari majelis ini, nanti malam ada majelis hadir. Solawatan hadir, enak wis pagi seribu, malam seribu, besok lagi seribu, susuk pak. Enggih enak wis, tinggal maksiat tinggal dikurangi, dia coba maka dari itu jangan sampai yang pertama Al-Jahlu apa Al-Jahlu? ketidaktahuan kepada ilmu agama menyeret dirinya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang anarkis atau zaman sekarang orang yang maksiat orang yang bawa bom kata Pak Bupati tadi itu itu bisa jadi dua hadirin penyebabnya orang itu sekarang berbuat anarkis itu dua ada kalanya karena gak punya guru dengan gak punya guru gak punya ilmu agama okeh okay, atau yang kedua karena salah guru gurunya salah mengatakan islam itu boleh bunuh diri yang semacam ini hati-hati lebih kejam dan lebih bejat dari yang pertama na'udhubil maka dari itu hati-hati al jahlu kebodohan kalau kita pengen selamat dari maksiat yang dengannya mengundang adab dari Allah, monggo hadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, singkat mawon Yang kedua, dhaful iman. Pemicu orang maksiat, yang kedua adalah iman yang lemah. Kalau iman lemah, kita maksiat. Kalau iman kuat, kita ibadah. Kalau iman lagi meningkat, masya Allah, ibadah sampe-sampai batu ireng kan? Gitu? tapi sampai misalkan iman turun, kadang sholat pun nggak sempat hadirin. Loh, bagaimana kita menguatkan iman? menguatkan iman gampang. Bagaimana soan kepada orang-orang alim, soan kepada orang-orang soleh, seakan-akan kita ngeces kepada mereka iman kita. Kalau sudah duduk dengan orang soleh, dapat petuah, dapat nasihat, insya Allah kita pulang iman kita kuat. Kalau sudah iman kita kuat, insya Allah jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga penyebab seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tulul amal. Ini kita bahas agak panjang. Nopo tulul amal? panjang, angan-angan keinginan terhadap duniawi, seakan-akan dia gak puas dengan apa yang Allah beri saat ini kalau kita kasih contoh misalnya, panjenengan diberi oleh Allah satu HP, panjenengan ingin punya dua HP sudah dikasih sama Allah dua HP, pengen tiga dikasih tiga, pengen empat kasih empat pengen punya konter HP nah ini menunjukkan panjenengan orientasi duniawi panjenengan lupa kepada sesuatu yang menghilangkan itu semua apa itu? al mautu kematian yang panjenengan kejar gak bakal dibawa kalau sudah mati mati tidak akan membawa harta ataupun jabatan makanya apapun yang Allah beri saat ini baik harta ataupun jabatan itu sudah yang terbaik untuk kita hadirin jangan pernah kita merasa hasut kepada orang lain ngomong nontong enak yo duit motor aku nggak duwe lah ini menunjukkan dia itu tulul aman panjang angan-angan gak puas tidak konaah dengan apa yang diberi oleh Allah ta'ala bagaimana obatnya obatnya ayuk konaah nopo konaah nerimo yang Allah beri kepada panjenengan yang terbaik Allah niku adil bu sebagian ini Allah lebihkan sebagian satu Allah kurangi Allah niku adil Allah lebihkan di harta, tapi Allah kurangi di sini. Allah tambahi di sini, Allah kurangi di harta. Niku biasa. Tanggatuniku kalau nanti ke yang suke pak, kaya. Rumahnya di mana-mana. Saya ketemu dengan dia, saya diajak ke rumahnya. Wah rumahnya, kamar tamu ini kayak lapangan futsal, panjang towo. Oh, Samae sampai saya tanya, ini rumah jenengan? Iya, ini yang nomor tiga. Babe. Yang nomor satu, istana jadi dari gang sini tembus gang sini. Masya Allah, Allah lebihkan di harta. Terus di ruang tamu itu ada foto beliau dengan istrinya dan anak itiga Saya tanya loh, you gonjeng dengan saat ini, sekolah di mana? loh ngapun dan habib ini bukan anak saya. loh anak Sinten ini anak asuh. Saya gak punya anak. Ayo, Allah lebihkan di sini. Allah kurangi di sini. Adil, Allah itu. Mongolik, kalau tawari tentang jenengan, jenengan punya harta sampai tembus ke gang belakang, tapi gak punya anak. Gelama sampean, gak mau. Nah, cuma kita kebalikannya, kalau kita kebalikannya, kita gak punya harta, seret utang, cicilan terus, mertua ngamuk, Bendina biasa. Tapi Subhanallah anak eh subur banget, berkembang biak terus, saingan ambek kucingnya, kucingnya limo limo nambah. Lah, siapa yang benar, siapa yang enak kehidupannya yang enak kehidupannya bukan yang mandul, bukan yang subur yang enak orang yang syukur dengan apa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala syukur kepada Allah, yang terbaik itu sudah kadang melihat rumput tetangga lebih hijau, ternyata diloncati loh sanes rumput apa? tali rafia ya plastik rafi plastik lah, kadang kita melihat kehidupan orang lain, ya Allah enak eh, ya, duwe motor keluar dari mobil, pek-pek buah enak aku gak duit puk puk, ya apa loh jangan, barangkali utangnya lebih banyak daripada panjenengan barangkali tidurnya gak sempat, mending panjenengan saya tahu diundang di semarang hadirin, Oke? diundang di semarang orang kaya juga sama, cuman ketika ramah tamah, banyak hidangan makanan, loh tuan rumah yang ngundang gak ikut makan saya tanya, panjenengan tadi kemana gak ikut makan apa panjenengan sibuk ngurusi tamu bautan Habib kata dia saya gak ikut makan sebab rasa di lidah ini di, di, di, di lidah ini sudah enggak ada lagi gak bisa ngerasa no pedes manis asam pahit gak ada semuanya sama lek harta nih, Pak masya Allah kamar mandi ini kok onak no sampah nih Pak tahu apa nih kalau sampah kan Hei. sampai segitunya kalau sudah mobilnya jejeran tapi dicabut rasa di dalam lisannya, di dalam lidahnya sehingga makanan apapun sama kopi, teh, air, sama warnanya berbeda ayo, kalau tawari, gelap sampai ayo, ya, sampean kan botan, tadi seret tapi semua masuk, rawon masuk Nge. soto, gaduh-gaduh, melebat semua wis. nah, siapa yang beruntung, siapa yang benar siapa yang beruntung adalah orang yang kona'ah, orang yang syukur dengan sesuatu yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir, saya tutup dengan cerita bagaimana kita tahu Allah itu adil ada seorang kiai atau syekh yang bernama Ibnul Jarih atau kiai Ibnul Matan Mawon Kiai ibnu Niku punya pondok pesantren kena Ukhrawi ini kena pondok pesantren Kiai punya santri Niku alumninya banyak terus usahanya sawah ada peternakan ada perikanan ada semuanya ada tamu tiap hari yang sowan ke beliau bukan cuma suruh makan tapi pulang dikasih bingkisan anak-anak ikhna solat solehah pojone sekawan hadirin akur dan dengan setunggal tak akur-akur ini ini empat akur, masya Allah, hidupnya enak kemana-mana dihormati, keluar dihormati semua kenal, masyarakat di situ tahu Kiai Ibnu Jarih sampai suatu saat Kiai Ibnu Jarih itu keluar ke halaman pondok ngecek-ngecek pondok, perkembangan pondok lho kok ada satu santri nyeletuk ngomong-ngotan mahat mustarih kabinil jarih ya Allah, aku lihat Kiaiku adalah orang yang paling enak hidupnya dan dia mengatakan gak ada hidup enak seperti enaknya hidup Kiai ku enak uripe. semuanya ada duniawi ukhrawi tercukupi dimana-mana dihormati gak ada kehidupan yang paling enak seperti kehidupan kiyakiku seperti Ibnu Jarih ini. akhirnya dengar Ibnu Jarih faltafata noleh siapa sih ngomong? santi ketahuan lah bingung deh. bingung mundur sekolah ya, yai panas sekolah sama saya ngomong mundur panas ya yai kon ayo ngaku ngaku akhirnya yang ngomong aku dalam yai ya. ngomong apa kon ngapun ya yai saya ngeliat jenengan ini kok sempurna gini gak ada kekurangan panjenengan terus saya bilang mahat mustarika benar jadi gak ada hidup yang enak seperti hidupnya panjenengan oh kon gak tahu ya Allah ngasih apa ke saya sapaan gak tahu putus sama rap yai gini gini sapaan ikut saya Santri itu diajak ke rumahnya. Sama Ibnul jarih diajak ke rumahnya. Ketika sampai di ruang tamu, Ibnul jarih kia itu mengatakan tutupan lawangnya kuncian yang ditutup di kunci. Sambendru, saya dilebihkan di sini, dikurangi di sini. Mosok ya iya Hidupku juga parah. Maksudnya, telon. Ya iya Ibnul jarih ini ku dibuka bajunya. Ketika dibuka ternyata apa? di perut itu ada borok hadirin borok borok itu mulai kecil yang itu sedikit setiap dua jam harus ganti kapas kenapa kalau gak ganti kapas akan merembes dan kena baju gak iso di salat ini capek sudah tahunan operasi sudah ini sudah gak sembuh sembuh makan ini ayam gatal makan telur gatal gak iso jadi saya senyum senyum nahan sakit ini sudah tahunan kadang tidur telentang gak enak miring gak enak tengkurup, apalagi sakit ini borok subhanallah wonton nanahnya ada darahnya sampai mau ini akhirnya bingung ayo nggak sampai ngelem harta saya sak borokku pn tapi iki borokku pn pisang ini sampean ini luka sampai bawa sekalian karena Allah adil lah kata isi santri tadi lelak harta enggak gitu, monggo yai lelak borok piambak mawani gitu. <laughs> akhirnya setelah keluar tahu bagaimana hukumannya Allah Allah niku ngedum itu adil Allah lebihkan di sini Allah kurangi di sini akhirnya keluar dari rumah Ibnu Jari dia mengatakan mahat mustari walau ibnul Jari tidak ada orang yang hidupnya enak meskipun Kiaiku ibnul Jari kena tahu es aku ruwes aku Kenapa di sini kaya ternyata di sini ada borok yang nggak tahu sembuh. Kalau tawarin jenengan gelem kan borok nggak kelampanuan karena nggak pede samban. Okay. Ouh duren nih kalau aduh kampung tahu. Udhun aku pak. Waduh tahu. Ini borok hadirin. Jadi Allah itu adil maka kita jangan sampai tulul amal panjang angan-angan. Kita menjadi orang yang konaah, menerima dari apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga, yang keempat, penyebab orang itu maksiat kepada Allah adalah: "Aql haram wa subuhat, makan makanan yang haram, makan makanan yang subuhat." Kata Nabi, "Man akal al haram saat jawari kohu, abah, barang siapa yang makan makan haram, pasti ngajak kepada maksiat, mau, kak mau, sadar kak sadar maka, pilih makanan kita bukan yang bergizi, bukan yang bervitamin, tapi pilih mana yang halal, mana yang haram Pilih yang halal, insya Allah kita hidup tentram Gak maksiat kepada Allah. Kalau sudah gak maksiat, gak bakal datang adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada hanyalah salaman-salaman, ucapan, keselamatan dari Allah kepada kita secara pribadi dan kepada umat muslimin pada umumnya mudah-mudahan Allah subhanahu Wa ta'ala selamatkan kita dari keempat hal tersebut jauhkan kita dari kebodohan jauhkan kita dari iman yang lemah jauhkan kita dari panjang angan-angan dan memilih kita dengan pilihan makanan-makanan yang halal bukan yang subhat, bukan yang haram mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis yang mulia ini kecuali dosa sudah diampuni aib ditutup hajat-hajat disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajatah dunya bil maysarah wa hajatah akhirah bil maghfirah amin ya rabbal alamin monggo ditutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqun ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.